Baik, selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Selan Yesus terima kasih buat sore hari ini, buat hari yang baik. Kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Terima kasih buat kesehatan yang kau berikan buat kami dan keluarga kami. Hari ini kami akan melanjutkan tentang modul 4 kami. Untuk aktivitas tab kami, kami mau menyerahkan supaya koneksi internet kami bisa berjalan dengan lancar untuk mengerjakan pekerjaan kami pada hari ini. Kami mohon pertolonganmu untuk setiap uh, hal yang kami lakukan boleh memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Halia. Amin. Teman-teman, marilah kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Yuk, teman-teman, kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Lihat ke kameranya ya, teman-teman. Senyum. 321 satu. Ini lab 1 kita. Ada tiga tas. Teman-teman mengenal user, AWS user, AWS group. Kemudian gimana nambahin user ke dalam grup? Ini exercise kita. Lalu yang ketiga nanti kita akan coba sign in untuk nge untuk mengetes user tersebut hak aksesnya gimana? Setelah kita tambahkan user tersebut ke dalam grup, nanti ada polisi segala. Jadi tiga tas ini silahkan dicoba dibaca instruksinya bareng sama teman kelompoknya. Nanti kita kembali ke menung untuk bahas itu idenya sih seperti ini teman-teman. Jadi di lab satu itu sudah dibuatkan ada tiga buah user, user satu, user 2, user 3. ini bukan bikinan kita tapi sudah disediakan. Lalu grup juga sudah disediakan. Ada isitu e admin, isitu e support sama estri support. Nah nanti di task 2, user-user ini akan ditempatkan ke grup sini. Contoh misalnya di user satu dia akan jadi grup akan masuk ke grup S3 support, seperti ini. Maka user ini akan mengikuti policy yang ada di S3 support ini. Terus user 2, dia akan ada di grup Isitu 2 support, maka policy dan hak aksesnya ngikutin EC2 support. Yang user 3, dia akan ada di Isitu 2 admin, berarti dia punya hak akses seperti yang ditetapkan di Isitu admin, dia bisa view, start, stop akses, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita kerjakan di lab satu silakan ya teman-teman boleh berdiskusi dulu sama teman satu kelompoknya ya sip teman-teman gimana hasil diskusinya teman-teman apakah berhasil menyelesaikan tas yang di lab 1 yuk kita coba teman-teman silahkan ada kelompok yang mau volunteer lab 1 introduction to AWS IAM itu dimulai dari nyalain itu nggak usah ya kalau nyalain manajemen konsolnya teman-teman sudah berhasil sampai ke choose user berarti langkah ke-6. yuk silahkan ada yang mau mewakili yang sudah ready statusnya jadi jangan lupa kalau sudah selesai labnya di ini ya di end lab seperti itu silahkan ada yang dari kelompok Michael mau Stefanus kalau statusnya sudah ready seperti ini teman-teman silahkan close lalu ke bagian AWS untuk kita akses Management konsolnya. Kalau sudah nanti yang terlihat itu tampilannya seperti ini. Nah ini kita masuk ke AWS Management Console, kemudian teman-teman search IAM. Boleh juga pakai yang dari kategori sini. Jadi pastikan teman-teman semua kita barengan sekarang ada di Identity and Access Management service yang IAM. Silahkan. Sekarang dari Stefanus ya, biar saya bisa bantu lihat instruksi juga. Oke, sebentar. saya. kan nanti si usernya sudah keset di grup gitu ya. Oh iya. Ya, biar barengan aja. Bentar, gitu. Saya siap dulu. Kita di langkah 6 ya, teman-teman. Kalau ngikutin dari lab kita ada di enam. Itu yang user. Masuk ya. dulu ke konsolnya, kemudian lihat user. Nah, pastikan teman-teman sudah lihat ya. Di sini ada tiga user yang sudah diset untuk tab ini, di kekiriin sedikit start scrollnya. Betul ya, satu, dua, tiga. Apakah teman-teman yang lain sudah lihat user-user ini dari kelompok lain? Siapa tahu ada yang berhasil. melihat, sudah ya, berhasil. Kemudian kalau mau lihat usernya diklik staff misalnya user 1 gitu ya. Cek so, dapat apa nih dari kelompok Stefanus? Mungkin ada temannya yang mau Michael atau Juan mau share juga apa yang didapat dari tampilan ini. Boleh pakai layar Stefanus nih, kita pinjem. Michael sama Juan? Iya Bu. Ya, silakan nih. Ini kan kita di langkah 7 udah lihat user. Nah Dari sini kemana teman-teman tadi pas kerja kelompok? Ke ke grup. Tab sih Bu tadi, buat ngecek kalau user satunya itu belum masuk ke member, eh, belum masuk, belum jadi member dari grup apapun itu. Oke, okay. baik. Lihat permissionnya, Steph? Di tab Permission. Tadinya nggak punya apapun ya, teman-teman. Kalau ini kelompok uh, Stefanus, Juan, dan Michael sudah tempelkan satu role, yaitu sebagai S3 Read-Only Access ke S3. Itu berarti sudah sesuai dengan yang diminta ya, user satu dia masuk ke S3 Support. Sip, terima kasih kelompoknya Stefanus, Juan, dan Michael. Lalu berikutnya saya ke poin 11. Ada yang mau share tentang user group? Silahkan. Saya boleh sih. Silahkan Excel. Excel kelompok okay. 4. Eh, teman kelompoknya boleh nih ya, tambahin keterangan. Kalau tadi kita lihatnya user ada 3 user. Kalau sekarang kita ke bagian Yang user group Excel, teman-teman berhasil lihat uh, list ini, nggak? Isi e admin, isi e to support, sama S3 support. Teman-teman yang lain, apakah berhasil? berhasil ya. Jadi di sini ada tiga grup, tuh: isi e to admin, isi e to support, sama S3 support. Coba diklik klik, Sal. salah satu aja, misalnya isi e to support ya dilihat permissionnya cara lihatnya klik tabnya kemudian dilihat bahwa di situ permissionnya adalah Amazon is itu read only access nah ini Json-nya teman-teman waktu di teori kan ada Json-nya ya yang ditunjukkan sebagai contoh nah ini policy yang nempel ke grup tersebut ini Amazon is itu read only access Json-nya seperti ini Baik, terima kasih Excel. Nih ya, bisnis skenario-nya. User-user yang tadi kita sudah lihat, ada tiga, user satu, user dua, user tiga, dan grupnya juga sudah kita lihat, ada S3 support, e-situ support, sama e-situ admin. Ini usernya tuh akan ditambahkan ke grup ini. User dua akan ditambahkan ke grup ini, dan user tiga akan ditambahkan ke user grup ini. Silahkan, teman-teman. Ada kelompok yang mau bantu untuk task dua. Lepas sudah terlihat ci udah kayaknya ada item-itemnya ah Sudah, silakan Mas Tas 2, nambahin user. Berarti kalau user 1, dia akan ke grup S3 Support Group. Jadi nambahinnya itu kan, kita mau user 1 ini ke S3 kan. Jadi ke user group, pilih S3 Support. Okay. Terus nanti di sini pilih si centong si, bisa di add gitu. nanti hasilnya kita, Sip. jadi ada grupnya ya nah di, ini teman-teman si user 2 juga gitu. masukinnya dari user 2. kalau user 1 dia s support group, user 2 isi 2 support group coba boleh dilihatin gak mas di bagian user 2 ke isi 2 support group is user 3 ke Isi admin grup itu loh. berikutnya. tas 3 silahkan. Ada kelompok yang mau bantu? Siap, um, Tiga. ya terus kan? si user satu tuh udah dibuatin akun. Jadi ini harus pakai incognito. Tadi gak pakai incognito, mah jadi ke logout gitu dari ya. akun yang kita punya. Itu. Terus, kalau ke ec 2 dia gak bisa sih. Soalnya kan tadi. Di user satu tuh kan desainnya buat S3 support, itu juga cuma read only buat S3-nya. Pas masuk ke cognito pakai IAM user sign-in link-nya yang dari mana? Dari sini. Nah, ini nih. Ini ada sih di dashboard nanti. Dari oh, yang dari dashboard aja, Sher. Ini. Nah, itu mah cuma, cuma contoh sih kalau dari situ, di kanan, ah, ini Kita tinggal nih. di copy, bawahnya, share. Ya, sip. Ini. Terus pakein cognito dimasukin ke sini. Itu kesini. yang user berapa, share? User satu ya? User satu tapi passwordnya di -generate, tadi itu salah, jadi <laughs> bikin password sendiri, gitu. <laughs> nah, ini. Oke, okay. so, apa-apa, di kopi bisa masuk, nggak? Bisa strip saya. satu. Eh, salah typo lagi. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, D Coba lihat dia beneran read-only enggak? Sudah ditempelkan kan grupnya. Coba okay. masuk dulu ke dashboard, ambil yang tadi uh, linknya. nya Link yang tadi ya. Uh -uh. Ini. User 2. Kalau sekarang user 2 masih bisa pakai yang lab strip password 2 enggak ya, share? Kayaknya masih sih tadi Mas coba-coba, oh, soalnya Soalnya e, gede, coba, eh, coba. diketik coba. di chatium gitu ya Sambil aku lihat di sini, coba Nah, dikopas dari situ juga boleh Easy situ instannya nah. Ini juga sama, read only ya, teman-teman. Ke eh, ke isi e? itu, servicenya masuknya ke e? isi itu. Nah, kalau yang tadi kan dia merah semua ya bicara yeah, semua, nggak yeah. bisa. Kalau sekarang dia bisa. Sip. Berarti ini sudah berhasil user 2, terakhir user 3. Kalau user 3, sama diisi itu juga, cuma ini harus out dulu. Masuk ke yang tadi link-nya dari dashboard. Terus, Terus ini ya. Hmm copy terus di sini usernya user strip 3 passwordnya lab underscore eh, lab strip password tiga labnya besar l, l b strip password p nya gede Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Nah disini juga sama Kalau tadi kan uh, isitunya hanya read only Kalau yang user 3 uh, Dia kan admin Berarti harusnya di disini bisa Nyalain dan matiin instan instan Yang dipilih itu Lab host Share, share, itunya share, servernya itu di Ohio, kalau nggak salah, harus North Virginia deh. Mana? Oh ini Oh ya, betul. And Virginia. Oke. Okay. Terima kasih nih Ini. host-nya sekarang ada enggak? Instennya ada dua tuh share. Tadi kan no. In, oh ini. Instennya diklik, cari live host. Oh ini. Nah ini kalau teman-teman jadi admin diklik, misalnya di kirinya diklik instannya ada action bisa di stop juga sih di instant state yang kiri sebelah action. Oh ini. <laughs> nah itu teman-teman kalau mau stopnya nggak usah lah biarin aja. Tapi Endless. kalau admin bisa mau nyalain mau ngestop instannya bisa seperti itu. Baik sip ya teman-teman. di Nicole. Oke, okay. sampai sini. Lab satu, kita ada pertanyaan. Mudah-mudahan jadi jelas, ya, teman-teman, tentang user, tentang group, Kemudian, kalau read-only, ya, benar-benar nggak -benar bisa ngikutin polisinya. Kalau dia admin, dia penuh, hak akses penuh. Bisa uh, untuk instan yang tadi, yang lab host itu, kita bisa nyalakan, bisa stop juga. Seperti itu, ada pertanyaan dulu, nggak, teman-teman? Nah, ini lab komplit, ya. Ada conclusionnya juga. Cukup jelas, sih Keburu nggak tadi teman-teman baca yang 456 ya? Mau cerita tentang yang securing account? Kalau berhasil diskusi boleh di-share ya buat kita semua. Gimana tuh nge-securing account? Nah, jadi si AWS ini untuk nge-securing account. Dia ada resources-nya tuh jadi ada di AWS organization. Nah, AWS organization ini... Berupakan alayanan manajemen, akun yang mungkinkan Anda untuk mengambilkan beberapa akun AWS ke dalam organisasi yang Anda buat. Terus, dalam fitur keamanannya, yang berguna Anda dapat mengelompokkan akun ke dalam unit organisasi dan melampirkan kebijakan akses yang berada ke setiap unit organisasi. Nah, kemudian fitur keamanan lainnya adalah AWS organisasi terintegrasi dengan dan mendukung IAM. AWS organisasi memperluas kontrol itu ke tingkat akun dengan memberi Anda kendali atas apa yang Anda lakukan oleh pengguna dan peran dalam akun atau grup akun. Kemudian yang terakhir, AWS organisasi menyediakan kebijakan kontrol layanan atau service control policies yang memungkinkan Anda menentukan izin maksimum yang dapat dimiliki akun anggota dalam organisasi. Terus di SCP atau service control policies, yang menawarkan kontrol pusat tersebut terpusat atas izin maksimum yang tersedia untuk semua akun di organisasi Anda, memungkinkan Anda untuk memastikan bahwa akun Anda tetap berada dalam padawanan kontrol akses organisasi Anda. Kemudian, uh, AWS yang apa resource lainnya itu ada AWS Key Management Service atau AWS KMS. AWS KMS adalah layanan yang memungkinkan Anda membuat dan mengelola kunci enkripsi dan untuk mengontrol penggunaan enkripsi di berbagai layanan AWS dan aplikasi Anda. AWS KMS juga terintegrasi dengan AWS CloudTrail yang memberi, untuk memberi Anda log semua penggunaan kunci untuk membantu memenuhi kebutuhan regulasi Anda. CMK atau Customer konsum master key digunakan untuk mengontrol akses ke kunci enkripsi data yang mengenkripsi dan meng mendeskripsi data Anda. Kemudian yang uh, kedua terakhir, Amazon Cognito memberikan solusi untuk mengontrol akses ke sumber daya AWS dari aplikasi Anda. Anda dapat menentukan peran dan memetakan penggunaan ke peran yang berbeda sehingga aplikasi Anda dapat uh, hanya dapat mengakses sumber daya yang diotorisasi untuk setiap pengguna. Amazon Cognito menggunakan standar manajemen identitas umum seperti Security Assertion Markup Language (SAML) 2. SML adalah standar terbuka untuk bertukar identitas dan informasi keamanan dengan aplikasi dan penyedia layanan. Kemudian, AWS Cognito membantu Anda memenuhi beberapa persyaratan keamanan dan kepatuhan, termasuk persyaratan untuk organisasi yang sangat diatur seperti sebagai perusahaan, kesehatan, dan pedagang. Kemudian yang terakhir, AWS Shield. AWS Shield adalah layanan perlindungan penolakan layanan terdistribusi atau distribusi Lineal of Service, atau DDOS, terkelola yang melindungi aplikasi yang berjalan di AWS. Ini memberikan deteksi selalu aktif dan mitigasi inline otomatis yang meminimalkan waktu henti dan latensi aplikasi, sehingga tidak perlu melibatkan dukungan AWS untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan DDOS. Kemudian AWS-nya ada dua, standar dan advance. Kalau yang standar itu secara otomatis diaktifkan untuk semua pelanggan AWS tanpa biaya tambahan, Terus AWS Shield Advance adalah layanan berbayar opsional. Nah, bedanya sama yang standar tuh apa? kalau AWS Shield Advance itu memberikan pelindungan tambahan terhadap serangan yang lebih canggih dan lebih besar untuk aplikasi Anda yang berjalan di Amazon EC2, Elastic Load Balancing, Amazon Confront, AWS Global Accelerator, dan Amazon Route 53. AWS Shield Advance tersedia untuk semua pelanggan, namun untuk menghubungi tim respons DDoS, pelanggan harus memiliki dukungan perusahaan atau dukungan bisnis dari AWS Support. Segitanya. Baik, terima kasih Michael dan kelompoknya. Jadi ini yang dari Securing Account ya teman-teman. Terima kasih sudah baca bahannya. Jadi untuk uh, mengatur banyak account, ini ada fitur-fiturnya. Grup AWS Account ke organizational Unit. Ini sudah pernah diperkenalkan pada saat infrastruktur ya terus integration dan support untuk IAM, sama pakai service control policy. Ini di securing account. Lalu ada SCP. SCP ini untuk mengelola akun secara terpusat, mirip dengan IAM, tapi si SCP ini lebih spesifik karena ada maksimum permissionnya untuk organization. Seperti itu. Lalu ada KMS juga buat enkripsi ini KMS ada Amazon Cognito buat nambah user, sign up, sign in terus ngelola aplikasi kita ya. Lalu ada AWS Shield, ini udah dibantu dengan kata kunci-kata kuncinya ya buat meminimalisasi aplikasi downtime sama latensinya. Supaya nggak lambat gitu ya. Oke, okay. yang berikutnya securing data di AWS silahkan ada yang mau share hasil diskusinya si kering data tuh kalau data tuh kan biasa kita bisa baca langsung kata-katanya misalkan dalam bahasa apa gitu Indonesia gitu kata-katanya Nah kalau kayak gitu kan kadang data tuh penting dan kalau penting itu kan bisa aja misalkan data itu berisi password gitu itu tuh kalau berupa kata-kata tuh gampang diretas makanya data-data itu tuh harus dienkripsi, dibungkus lagi supaya data-data itu tuh gak gampang dibaca gitu dipakein kata-kata acak nah nanti kata-kata acak itu tuh sebenarnya uh, ada ada kodenya gitu ada yang cara bacanya gitu jadi dia bisa dipecahin lagi gitu bisa kalau istilahnya di gitu terus sudah gitu um, data itu kebagi dua kalau di sini tuh ini gak tau sih jelek bahasannya disini data yang lagi istirahat tuh, maksudnya data yang nggak gerak kemana-mana gitu, dia state-nya diem gitu, jadi disimpannya di dalam disk atau tape. Terus ada satu lagi data yang di perjalanan, dia tuh, maksudnya datanya tuh lalu-lalang di uh, lintasan gitu, lintasan network kayak gitu. Terus sudah gitu, jadi cara buat nge secure nya juga dibedain sama AWS tuh. Kalau yang buat data istirahat itu dia pakai ini, algoritma enkripsi Advanced Encryption Standard. Terus ini tuh jadinya uh, data kita tuh nggak perlu aktif gitu nggak nggak nggak perlu beralalang dia bisa diencrypt langsung gitu nah ini tuh di sama AWS ketika data-data uh, kita memang disimpan di disk atau di tape gitu terus kalau misalkan datanya lalu-lalang itu uh, biasanya dikenalnya tuh kayak misalkan kalau di web tuh ada kan depannya http sama https nah kalau https tuh kan ada s nya secure gitu aman jadi uh, kalau https tuh pasti lebih aman daripada http soalnya Kenapa bisa lebih aman? Soalnya dia tuh dikasihin TLS atau SSL ini, kayak gitu. Udah gitu, di sini juga ada istilah AWS Certificate Manager. Jadi dia itu salah satu fitur AWS supaya buat nge-manage atau nge-deploy ini yang tadi, TLS atau SSL ini, SSL ini, kayak gitu. Jadi supaya data-data kita tuh kan kalau di traffic tuh kan lalu lalang kayak misalkan, e, misalkan kayak kita nge di Amazon EC2 gitu. Kan kita compute udah gitu, datanya nggak diem aja dong, nggak di-compute doang di situ. Nah, nanti kita misalkan mau simpan nih ke, misalkan mau disimpan ke EFS gitu, buat ke storage-nya kita simpan. Nah, saat simpan itu kan terjadi kayak aliran data set gitu. Nah, aliran data itu tuh nanti yang di sama si, Oh, maaf, ini muncul. E, nanti di-encrypt sama si TTL TLS eh, sama SSL ini, kayak gitu. udah sih, gitu aja kayaknya. Hey. Sip, teman-teman. Terima kasih. Jadi banyak banget ya, kita kenal dengan banyak istilah juga ya. Nah ini encryption, buat mengamankan datanya. Yang tadi yang sudah diceritakan oleh Shirley, TLS, SSL. Dulu SSL gitu ya. Lalu ada tools-toolsnya juga silahkan Amazon S3 block public access IAM policy bucket policy kemudian access control list AWS Trusted Advisor seperti itu ada banyak toolnya yang disediakan pokoknya mah, kita kan waktu minggu kemarin udah bilang bahwa AWS itu untuk sisi keamanan dia prioritas banget lah ya jadi secure banget dikenalnya lalu yang terakhir working, uh, working to ensure compliance silahkan teman-teman ada yang mau share jadi dipastikan ngikut aturan ya ada sertifikasinya sama test station misalnya ngikutin dari ISO ISO berapa ini ya ada regulation juga yang harus diikuti ada alignment sama framework-nya untuk bekerja sesuai dengan aturan seperti itu Kalau di AWS sendiri ada AWS Config buat audit evaluasi konfigurasi dari resource resource-nya seperti itu Lalu ada AWS Artifact. Intinya di modul ini kita jadi kenal responsibility model, ya mana tanggung jawab AWS, mana tanggung jawab customer. Lalu mengenal juga IAM user, group, roles. Tadi juga kita di labnya sudah nyoba juga ya gimana user ini ditempelkan di satu grup, dan di grup itu kan ada polisinya. Nah, maka kalau polisinya read only ya dia nggak bisa melakukan stop instance dia nggak bisa. Dia hanya cuman read only aja lalu kita juga sudah mengidentifikasi langkah-langkah buat mengamankan AWS account baru, mengetahui cara untuk mengamankan data AWS, AWS data, lalu mengenal compliance program. Jadi apa aja standar-standarnya yang diikuti. Itu yang teman-teman pelajari di unit.